Dua guys, rekaman guys Bersama, bersama, bersama Bersama, ini iya. Dua Abis, pencipta lagi eh. oh, ya. kita ya Kita penonton cadangan sah. Hujan mbak deh, kita ajar Oke, ini lagi proses syuting, ada umroh Mikio di situ, ada Gunung Inaries, sedang terbangkan drone guys dan orang-orangnya. me wind and rain, you're some kind of butterfly, baby you give me a bit lighter, uh. you whip up my appetite, don't leave me alive Kita lanjut ke sd guys. guys. Iya guys. Oke kita ke lokasi kedua di SDN bena. Negeri Bena, bena, bena, bena. Ini lokasi syuting kita yang kedua guys Di SD Negeri Bena Di bawah kaki ineri <tik> You whip up my appetite Berhabis syuting dan ini di lokasinya di sekolah ya di samping sekolah. Ya ini ada di belakang ini ada Sao kita lagi Sao derumolo. Oke okay. okay, kita baru selesai syuting guys. Mantap guys, sok bersama yang menarik. Acep. <laughs> <Yeah, guys>. <laughs> Oke okay, habis ini kita besok pagi akan pulang. Jam empat ya. Jam Seperti biasa. Oke okay, nantikan video klip ada dua yang akan kita rilis di akunnya komsus. Hmm. Oke, okay. okay, sampai jumpa lagi di video-video di pejalan. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.